Welcome back to bongkar. M. sepertinya biasa kita memainkan model sedekah, ya guys. Ya, di sini ada tiga video, ya guys. Ya, uh, sebenarnya ada empat sih, cuman yang up di Dragon nggak sempat gua record, bro. Oke, okay. di sini dapat scatter ya guys. Ya, di sini kita uh, sistemnya cari modal di dopu, kasih makan trot telat lain, ya guys. Ya, sebelum video ini, sebenarnya udah up di Dragon guys uh, up to sekitar 2b ya guys ya di Dragon cuman gak akan record uh, akun selanjutnya gue record ada penampakan juga ya guys ya saksikan aja nih cara main gue nih ini gue nyoba cara main gue yang baru ya guys ya uh, dan kata gue stop jangan main di papa dulu ya guys ya papa lagi jelek bro isi scatternya selalu banyaknya big win sekarang megawin tuh jarang apalagi win. ini uh, kasih makan panda ya guys ya uh, biasa kalau kasih makan berarti kita modal mulainya dari 5M ya guys ya. oke okay, dapat win ya guys ya uh, di video kali ini yang mau request silahkan request ya guys ya uh, ntar requestnya eh, langsung gua puter nggak perlu 1k ya guys ya nggak perlu 1k viewers kalau gua upload lagi ntar eh, buat yang di video ini yang komen-komen request ntar gua puter ya guys ya sama yang kemarin yang kemarin juga ntar gua puter kok dibarengin ya jadi video ini satu di biru kemarin satu ya guys ya oke kita kembali ke permainan ya guys ya di sini sangat stabil ya guys ya chipnya dari Awal tuh bawa modal ke sini berapa, gua lupa. Cok, 100 berapa 60 an ya, kalau nggak salah. 119 nah dapat seketar, cok. Lumayan di sini, tangan gua tumben ya, guys. Ya bagus guys, ya. Dua, dua, dua kali 12, ya, guys. ya saya, saya, saya, saya, saya, ya lumayan saya, saya, saya, saya, kita, kita berharap buternya cepat lagi muter lagi Cok biasanya kalau 24 ini ada kecepatan buat nambah lagi ya guys ya tapi nggak selalu sih Cok suka-suka Leon Pan kadangnya kalau mau ngasih ngasih kalau lagi nggak mau ya nggak mau Cok Leon itu putaran papa kenapa jadi error ya guys ya nah, kalau menurut gua itu putaran papa hancur banget sih dan gua tadi aja sempet naikin level ya guys ya sisa bongkaran ini kan Uh, gua naikin levelnya di papa tuh, bener cok, nyari super win tuh susah cok, super win sama mega win. Isinya kebanyakan biguin ya guys di skater Nah di sini nambah skater cok, berhubung tangan gua lagi bagus, gua lagi nih yang meset nih. Sah, cep, 5x12, gak tuh, keren gak, lois. gila ini tangan gua, 2 tumen tumenan cok, lagi bagus tangan gua, biasanya tangan gua buri kanjit Hmm. ini bed 5M tuh lumayan cok kalau udah dapat JP skater gini sebelumnya juga dinaga begitu cok. gua mulainya di bed 5 ya guys ya Dinaga naga saya setelah dapat scatter kita naik bed cok ke max bed kan kalau naga kan max bednya cuma 10M ya jadi dikit lah naik naik kalau yang ini maksudnya 25M cok Cuman gue iseng-iseng berhadiahnya uh, gagal ya guys ya uh, chip-chipnya bentuk 1,5 udah gue stop cok gue naikin laptop sama yang ini juga gue iseng-iseng berhadiah ya guys ya seperti biasa uh, siapa tahu dapet skater di kan lumayan cok nanti nanti gue ada rencana nih kalau iseng-iseng berhadiahnya gue mau di bandar QQ aja cok pasang 100 m kan lumayan kalau kena kalau nggak 70 30 lah QQ 70 uh, twin twin 30 ya guys ya, sekar kita coba kayak gitu aja siapa tahu kan jackpot gede jadi gue bisa bagi-bagi cok video kali ini seperti biasa ya guys ya kita open request lagi aja cok open request lagi Tahu open request lagi ya guys ya, biar seru-seruan kalau up ya kita bagi dua ya guys ya chipnya buat uh, apa namanya buat muter request lagi yang lain ya nah oke okay, kembali ke permainan wih scatternya 19 ya guys ya sisa 19 ya guys ya dari 84 scatter hmm. cuman dari tadi belum nomor super superwin ya guys ya di skater apa udah gua nggak tahu ini kurang memperhatikan nih gua trot hmm, trot Aduh aih Aila aduh sorry guys ya gua nggak bisa teriak-teriak di sini gua recordnya malam Cok nah dapat lagi co skaternya gua kira nggak dapet di sini dapat lagi berhubung tangan gua lagi bagus gua pencet lagi sah ini tangan gua Cok lagi bagus-bagusnya Cok Yuh, 4x16, gak tuh 4x16 tuh lumayan cok tangan gue nih PC nya tangan gue burik anjir tapi entah kenapa ya guys ya gue kalau main di hp gampang banget naiknya cok cuman kalau main di PC kenapa ya ngaruh banget ngaruh apa enggak sih guys menurut kalian soalnya gue kalau live streaming tuh serasa susah banget di appnya tapi kalau di handphone ini gak susah-susah banget itu gue sensor ya guys ya temen gue WA soalnya Balik ke permainan, aduh, je, kenapa nggak macan? Cok, hmm, nyari surat-surat, nyari apa namanya, nyari kepala kambing susah banget. ya Ini, sorry, guys, durasinya agak panjang, guys. Ya, berhasil e videonya juga hampir setengah jam, coy ini soalnya gue banyak bayang di <laughs> dan sisa akun gue yang belum dimainin tuh sekitar 125 guys akun baru gue ini udah nyampe 300 320 kalau salah karena gue nggak live jadi gue isi gue push terus ya ya buat bikin akun 3 jam 5, 3 jam 5 aduh ntar gue selipin ya guys ya uh, buat gue ntar gue kasih akun lah ntar gue selipin akun-akun ya gue bagiin 3 akun di video ini kalau buat viewers baru jangan sehujun lah cok gue bukannya tipu-tipu cok lu berarti nontonnya telat cok uh, maksudnya telat tuh lu nontonnya udah berapa jam cok di video di upload udah ada yang ngambil lah cok uh, akunnya bukannya gue tipu-tipu tanya aja sama viewers- viewers gue cok lu makanya kapan-kapan hadir ke live streaming gua biar lu tahu gua tuh ngasih akun tuh bohongan apa gimana cok oke oh, kembali per ke permainan ya gua cuma ngasih tahu aja cok takutnya ntar ada komen yang aneh-aneh bro Aduh kenapa nggak kepala kambing anjir cok aduh ayamnya Aduh Ketannya banyak nih sih, ada 148 cok. Dan isinya pun lumayan, cok. Tuh langsung jadi, cok. Nah, Gak win, cok. Cok, aduh, itu kenapa nggak bunga anjir? Patiranya gagal mulu cok. Di sini aduh, malah sembilan kan. umumnya aneh cuma patira itu kan aneh banget, cok. Hurufnya apa yang di tiranya apa? tapi lumayan ya guys ya segini yang penting kan udah jadi ya guys ya tuh kepala kambingnya malu muncul tuh kalau nggak ada yang jadi kepala kambing muncul cok isinya 1b900 ya guys ya sini nunggu spinnya nya habis nah sini kita iseng sumber hadiah ya guys ya langsung max aja cok jangan takut cok yang penting kita udah ada hasil cok Aduh itu lihat cok di disini Bengong dulu cok. kenapa ngepumacan macan, cok? gas lagi gue spinnya satu-satu ya guys ya kenapa bang satu-satu takut kelewat cok. gue mau ngepasin kan satu bele 500 ini akun ke 100 ya guys ya kalau yang gua up di Dragon tuh akun ke-64 cuman nggak gua nggak gua record cok. nah sini udah 1B500 gua stop ya dan ini hari Jum'at ya guys tanggal 26 hmm. oke okay, kita lanjut ke video kedua ya guys ya nah, akun ke-148 eh 45 ya guys ya astagfirullah Seperti biasa, ya guys, ya kita cari modal di dua dulu ya. Sebenarnya itu enggak langsung berhasil, ya guys. Ya, ada beberapa video sebelumnya yang gagal, cok Enggak selalu berhasil, cuman ini gua ambil upload yang berhasil, berhasilnya aja, guys. Ya, yang penting konsisten aja dulu. Kalau mau ngasih makan ini terus aja sampai jadi. 4, 4 sekitar 4 lagi lumayan coba kalau 4 di luarnya apalagi ditambah kipas muter dikali 10 aja udah lumayan bro Mega win hmm. oke okay, dapat 100 M bikin ya guys ya sorry ya di sini gua nggak pakai speeder ya di sininya ya. soalnya gue kalau dapat skater di mana namanya di area tuh speedernya selalu gue matiin. kenapa bang dimatiin? karena gue cari momen bro. cari momen kalau di RG lumayan tuh dapat skater lagi cow. gue naikin ke bed 10 nggak lama dapat ya guys skater kali enam sayang sekali ya padanya nggak nyampe ujung kalau nyampe ujung berapa tuh hmm, kali enam kosong nah kipasnya udah merah cow di sini gua udah senang nih sah aduh 150 m lagi dong sah trot kali 15 nggak ada isinya trot kali 24 coy malah ikan anjir trot kali 15 nggak ada cow aduh ini max beto, eh max beto, setengah max tempat kayak begini ya guys ya di sini kita habisin <tuh> 100 spin terus naik gitu-gitu aja guys mainnya konsisten aja cok jangan jangan terburu-buru stop naik bed naik bed cok tapi itu terserah kalian sih guys ya kan tiap orang permainannya beda-beda ini gue nyari permainan sendiri aja cok main iseng main iseng main iseng aduh aduh cerah alo cerah alo oh ya guys lu banyak kabar sedangkan kalian hari ini apakah ada yang diap wih dapat skater lagi guys ya di bed sepuluh m sah ini dibuat pokoknya uh Aduh ini disini gua kira dikali coq ngalahan dapat 60M ya guys ya kalau dikali lumayan tuh nobet oh, 10M itu udah termasuk tinggi ya guys ya kalau di NC apalagi kena perkalian-perkalian ya co. cuman gua belum pernah ngerasain nih yang full kera full macan full panda dikali berapa tuh gua belum pernah bro makanya gue mau ini lagi ya, e, cari permainan gue kayak gini aja ya Mulai, sekarang gue cari modal di, di dobu chai e, kasih makan slot-slot lain ya guys ya papa gue skip dulu ya guys ya buat penggemar papa sorry ya guys ya gue juga penggemar papa cow andalan gue papa cuman papa gak normal kata gue cowo tunggu normal dulu aja ya baru kita cek lagi buat papanya sama gue belum bisa live streaming lagi ya guys ya uh, Akun-akun gue yang di PC 400 akun itu gue istirahatin ya guys ya Jadi gue main di HP aja ya guys ya Yang akunnya ada 300an lebih Cerot Aduh waduh itu gak ada perkalian ya Cok kalau di dikali 10 aja udah 3 abis, anjir. Berhayal dulu ya guys ya ini gue udah naik ya, guys ya ke bed 15. Di bed 15 gue lupa nih dapat skater atau enggaknya. Nah lihat aja ya. Nah di sini abis ya, gue naikin ya, guys ya gue paksa naik bed ke bed max <coughs> dan dikasih biguin ya, guys ya. Sorry kalau durasinya kepanjangan ya, guys ya tapi seru cowok ini uh, perlawanannya gua pakai kecepatannya nggak enggak cepet-cepet banget sih gua, guys ini sekitar speed 40an nih kalau nggak salah ntar gua tulis deh gua soalnya lupa cok hmm. nah dapet skater cowok disini gua seneng yang penting gua ini mau jadi mau gagal gua upload yang penting gua dapat skater di maxbed <laughs> nah kali tiga ya guys ya Aduh Aduh Ayo Cok scatter Max Beatnya kok begini isinya Sah Kipas dulu dong Sah Tai tai Yang bener lah Cok kipas Sah Sekali lagi sih kucing lagi Gila Emang tuh begini ya Isya Ngephp-in Cok Ngephp-in gue Cok Orang lain tuh kalau di Mad Max tuh ngeri ngeri cok isinya kalau main RC ini bilang gua aja di Midnight kayak begini ya guys ya karena ini Leon kejam Terus saat pas 1b500 tuh gua kebablas ya guys jadi 1b470an tetep gua stop cok gua main hasil bro soalnya Leon parah cuy ini, tuh kan gue cek dulu ini belum top up udah gas lagi aja cuy ini tanggal dan waktunya guys ya, masih hari Jumat ya guys ya, masih bau-bau harum cuy entah kenapa ya guys ya kalau gue main di hp itu serasa OP banget cuy Sep -se seperti pakai buff cuy kalau di hp mainnya, tapi kalau main di pc burik banget anjir lihat aja tuh cok bikin aja P600 cok di RJ uh, Max Bear kudis cok ini kalau up 1B juga hitungannya megawin bro nah di sini gue stop ya guys ya karena udah 1B477 wah paksa buat naikin level aja lah main hasil dulu ya guys ya nah, kita lanjut ke video selanjutnya ya, guys, ya? Akun ke 191 nih guys, ini juga mantep cok. Total ada 4, 4 baru ya 4 ya akun berarti yang yang di-up ya guys ya sampai sampai berapa ya? Maksudnya ee, lumayan lah. Sampai bongkar, cuman yang yang terakhir ini kita lihat aja guys ya sampai bongkar tunggu guys ya. Seperti biasa kita ganti-ganti rumah aja, gue nyoba so tes tes room sih ini, hitungannya, gue nyari modalnya tetap sih di lopu, cuman kalau ngasih makannya, masih makan ke room lain, cok. di sini lama banget ya, oh gue ini sambil bikin akun cok, jadi gue uh, diem-diem, nah sini dapat sekitar ini ya, sih. Oke okay, dapat sepuluh ini, ya guys ya. Cuman sayang, cok bednya udah turun. Hmm. Karena gue konsisten orangnya, ya kita kasih makan Jin ya, cok. Dan mulainya langsung di bed enam satu, kalau nggak salah. Iya kan enam satu. Gue enam satu terus, cok. Nah karena skater banyak, gue pilih delapan ya guys ya. Soalnya kalau skater banyak ini, kalau kasih bola-bola suka nggak jelas cok bola-bolanya nah nah aduh itu naganya enggak ada kepala anjir nah berbal diganti sama burung burungnya bisa ya. lumayan hmm. Cot, aduh. di sini kita naik satu tingkat ya guys ya uh, sila naik satu tingkat satu tingkat aja guys ya uh, cari aman nggak usah barbar banget yang penting nanti kita bisa naik sampai-sampai Max ya guys ya satu persatu tingkatannya nah dapet Megawin cuman kecil ya guys ya mega Win di sini tuh nah dapet scatter cowo lumayan di sini gua pilih step by step ya guys ya oke ini kalau biasanya kalau udah bola hijau sama kuning gini awal-awal uh, cuma dikit cok cuman dikit di sini cowo uh, udah cuman segini doang cowo cuman lima soalnya gue sering cok dapat bola-bola yang kayak begitu gak tau kalau kalian ya siap maaf kalau gue so tau cok itu uh, pengalaman gue doang cok dan dapat scatter lagi ya guys bisa step by step lagi cok di sini gue kaget cok banyak keselongnya tapi untung di combat cok di sini langsung tiga bola cok contoh cuman gak ada yang kuningnya cok jadi isinya tetap aja kecil harusnya gue beli ini cok yang belakangan ini karena kecepatannya terlalu kencang, coba jadi gue nggak lihat isi, isinya, isi dari si bola-bola. Kalau angkanya sedikit, harusnya pilih yang delapan ya guys ya, Ini gue bervariasi aja, aja coba mainnya pindah-pindah biar nggak bosan, nggak biar nggak jenuh. Tinaga kan udah di up, terus di di up, terus di RG di up. Jadi gue pindah ke Jin deh kenapa bang gak ke papa, ya papa begitu cok, uh, lagi jelek ya, gua gue lagi benci sama papa apa-apaan coba isinya, isinya tuh cuma big win big win, gue kemarin tuh gagal up gara-gara semuanya gue push di papa nih, oke okay, dapat scatter, gue pilih 8 free spin ya guys ya, soalnya sini bolanya kebanyakan nah dapet megawatt lumayan ya guys ya ini hmm, bet 13 ya guys ya pokoknya setiap 100 pin habis gua naikin bednya guys ya hmm, kemarin tuh gua 300 akun habis di papa cok hmm, terus di bet 9m nya gua dapat tiga kali skater tuh skater pertama isinya bigwin skater kedua bigwin juga kagak anjir, terus skater yang ketiga tetap aja bigwin gue bingung cok itu di situ kena mental 100 spin isinya kayak begitu cok 100 spin tuh 3 skater cuman isinya begitu cok gue lanjutin lanjutin nge-up 1b doang dan akhirnya ditumbangin cok cuman kalau di papa udah susah lah sekarang kalau menurut gue ya guys ya jadi gue skip dulu lah permainan papa lah sampai kembali normal ya guys ya siapa tahu itu kena bug ya guys ya gara-gara update versi ya guys ya jadi kita mainin ke slot lain dulu aja ya yang penting kan kita bisa up bro nah sini karena spinnya udah habis kita maxbit ya guys langsung 100 spin. nggak usah cari bug baguan one bagun yang penting kita pd aja cok langsung 100 spin gaskan mati tanam bang lu berani banget enggak apa, -apa coba berani aja cok. nah dapat super win, ya, bisa ya. berani lagi kita modal sedekah ini ngapain rugi-rugi makanya nggak usah beli-beli cip Cok lihat aja nih modal sedekah aja banyak yang di-up ya guys ya ini kalau buat kalau menurut gue ya guys ya, daripada beli-beli mendingan gas kena aja coba model sedekah bikin akun yang banyak apa sulitnya Mungkin akun cuman didiemin doang kok nggak ribet cuman kalau bikin aku dimainin ya begitu guys kadang-kadang bosen juga cok oke okay, dapat bikin kembali ke permainan ya guys ya chipnya disedot lagi masih Leon kampret nih ikhlas dia ngasihnya coba kereta cuman dikasih lagi nih super win kecil ya guys ya dan ini max bet ya guys ya superwinnya segitu cok Sepertinya seco gue iseng iseng cek udah top up atau belum ternyata <laughs> belum ya udah gas lagi aja cok. Sebenarnya akun gue banyak yang belum ditop up ya guys ya. kenapa bang baru yang top up kan ini akun, akun baru cok. Maksudnya akun baru tuh gue baru akun baru bikin ya akun barunya <coughs> belum lama. Akun-akun lama gue gue simpen di PC. saya kalau menurut gue lebih gacoran akun baru sih guys ya tapi enggak tahu kalau menurut kalian ada juga waktu gue live streaming katanya uh, lebih bagus akun lama tapi kalau menurut gua akun baru lebih lebih josh sih gitu. Cuman akun lama gua yang di PC yang 400 itu gua istirahatin dulu ya guys ya selama lima harilah gua gua mainin siapa tahu uh, normal lagi nanti mulai-mudahan ya guys ya biar bisa gua biar bisa live streaming lagi duanya oke okay, dan ternyata dihabisi ya guys ya eh uh, cukup sekian terima kasih ya guys ya jangan lupa like comment and share share ya guys ya see you next video bye